Kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, menemani santai sore kalian saat ini, Bang Min akan memberikan informasi menarik dan terbaru, Pak Sahabat. Ya, hari ini tentunya keunggulan pertama ada sebuah unggahan spesial dari tentunya Bang Putra Siregar, Pak Sahabat, yang mengunggah sebuah postingan detik-detik, tentunya Kak Seti. Sirami Lesti Kejora bersahabat ya, Masya Allah. Prosesi siraman hari ini membuat kita tentunya bahagia. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Iya, robbal Amir, sahabat ya, kita lihat juga keunggulan berikutnya. Ini potret, tentunya Bang Putra Kak Septi bersama keluarga besar Lesti Kejora, Masya Allah, melihat postingan ini. Kita merasa bangga bahagia bahwa tentunya banyak sekali. Orang-orang baik dan orang-orang hebat mendukung, mensupport untuk Lesti dan Rizky Billar. Dalam postingan tersebut, persahabat ya tentu ada kalimat kehormatan yang dituliskan oleh Bang Putra. Alhamdulillah lancar, kata Bang Putra persahabat ya. Alhamdulillah tentunya berkat doa kita semua dengan tentunya tulus mendoakan yang terbaik untuk rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Billar. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dan tanggapan juga dari para fans, yakni dari akun Instagram Ririn KM 94 mengatakan, alhamdulillah, barakal Allah, persahabat ya katanya, masya Allah, respon yang sangat positif selalu diberikan oleh fans untuk tentunya Lesti dan Rizky Billar. Selanjutnya persahabat yang kita lihat juga keunggap berikutnya Ada postingan terbaru dari Om Kevin Firmasyah, Syah Persahabat yang Masya Allah mengunggah sebuah postingan kebersamaannya juga Dengan keluarga besar Lesti Tentu melihat postingan ini juga kita patut bangga Kedekatan Ayah Kujora dan Om Kevin membuat kita semakin bahagia Dan ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lancar. Terima kasih semuanya yang sudah mendoakan dan supportnya untuk keluarga kejora atau dicatat persahabat ya. Alhamdulillah semuanya lancar dan tentunya mudah-mudahan untuk acara besok juga dilancarkan selalu persahabat ya. Besok adalah acara inti yang tentunya benar-benar sakral akad pernikahan lesti dan Rizky bilang Keunggahan berikutnya kita lihat juga ada sebuah postingan Yang dimana satu persatu tentunya timbunan foto muncul ke permukaan persahabatnya Masya Allah Lesti dan Bilar foto grading tentunya memakai adat Sunda luar biasa Abang Bilar ganteng dan dedek Lesti sangat cantik persahabat ya Melihat postingan ini kita tentunya langsung aja nih bahagianya minta ampun persahabat ya masya allah tentunya kita tunggu-tunggu selama ini akhirnya tentunya muncul juga foto free wedding lesti dan rizky pilar memakai adat sunda selanjutnya kita lihat juga persahabat ya kita lihat di sini masya allah dalam undangan dan kita lihat Lesti dan Rizky Bilar memakai baju couple warna hitam. tentu ini foto-froading memakai ada sudah juga prasahabat ya. Masya Allah, siapa nih yang udah mendapatkan surat undangan dari Lesti dan Rizky Bilar. Masya Allah, kabar kalau prasahabat ya, akan selalu. Mudah-mudahan rangka yang semua pernikahan Lesti dan Bilar tentu dilancarkan dan disukseskan. Ke kabar selanjutnya juga persahabat ada sebuah unggahan... Ini luar biasa juga yang diunggah oleh Bank Bensih Bang Persahabat. Ya, di pribadinya memposting Rizky Pilar, ternyata nonton calon bini Persahabat ya di rumah. Terpantau jelas nih, kita lihat di Vindosiar acara pengajian Lesti Kejora di Indosiar, Persahabat ya tentu dilihat oleh sang calon suami di rumah, masya Allah, cie ben, Rizky bila sedang nonton calon bini, aduh, bikin ngakak juga Nih kan goreng persahabatnya. Unggahan tersebut pun di repost oleh akun Leslar Love underscore Ada kalimat caption yang dituliskan juga, cie, nonton calon bini, cie, senyum senyum lihat bini yang cakep amat, terpantau jelas persahabatnya. Rizky bila tentunya senyum senyum sendiri saat menyaksikan. Acara pengajian Lesti Kejora. Mudah-mudahan ada kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap aktifkan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang. Menurut terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.